Wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullah min يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقد قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نبض واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا warahmatullah الذين wa rahmatullah الله wa rahmatullah wabarakatuh, wa لكم wabarakatuh, wa لكم wa rahmatullah الله wa فقد wabarakatuh, wa rahmatullah wa rahmatullah wabarakatuh, الحديث كتاب الله wa الحديث wabarakatuh, محمد صلى الله wa وسلم wabarakatuh, wa rahmatullah Inna kulla muhdathin bid'ah Wa kulla bid'atin dhulala Wa kulla jami'an Alhamdulillah Alhamdulillah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala anugrahkan kepada kita dan Allah subhanahu wa taala menjanjikan siapapun yang mensyukur nikmat Allah subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Wa idza wa Dan ingatlah tak rob kalian mengumumkan jika kalian bersyukur Lelah azidan, aku pastilah aku akan tambah walain kabartu, dan jika kalian kubur in ada syarid. Sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Ikhwani bilah arahimani, ar warahimaku jami'an. Ya sebelum kita masuk di materi kita di malam ini tentang masalah Musafir orang yang melakukan perjalanan. Bagaimana dia sholatnya? Ya terlebih dahulu kita sebutkan sebuah permasalahan ya, tentang bagaimana sholatnya seorang di belakang orang yang berhadas imamnya berhadas man ala ghairi taharatin yaitu orang yang salat di belakang imam yang tidak di atas taharah apakah sah salatnya atau tidak hari pahami. ya ajamu al ulama ala salati wala tashihfus sholat mana alimai bihadathihi ya para ulama bersepakat bahwa salat di belakangnya adalah haram salat tidak sah di belakangnya ini bagi siapa yang mengetahui bahwa imamnya berhadath iya jadi, tidak sah solat di belakangnya. Kalau dia tahu imamnya, berhadad eh wa i dalami ya, alam bi anna akhirat. Oh, haru teh illa bakda intiha is solah. Besohi allah dialahi jumhuruh ahlil ilbi. Anah solahat al makmu sohi hatun sawaun solal imam muḥfudisan eh dan apabila makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya tidak bersuci tidak dalam keadaan suci iya kecuali setelah Selesainya sholat maka fashih maka yang benar menurut jumhur ahli anu ini bahwa sholatnya makmum itu sahih sah ya yeah. sama saja imamnya ini ya yeah, batal wuduknya di awal sholat atau dia batal rukunya di pertengahan sholatnya. ini jahil jahilal ma'mum ma hadha jika. ma'mumnya ma tidak mengetahui kalau imamnya iya, tidak di atas toharoh ya kenapa sah sholatnya? wadzalika li anna ma'muma ma Ya sebab makmum itu membangun. Ia ya, mengikut kepada imam di atas hal yang zahir, ya. ya sebab dia tidak mengetahui kalau imamnya tidak suci. Wabil hadithi. Dan dalam hadis solhul illallah ya salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la inna illallah ya yang dihukum di sini adalah lahirnya yang lahirnya sudah bersyarat Islam ya sebab yang makmum tidak mengetahui apakah ini imamnya muhaddis atau tidak. Kemudian dalam hadis buhari dari Abu Hurairah mereka salat untuk kalian jika mereka benar maka untuk kalian ya jika mereka salah imamnya salah maka ya, pahalanya untuk kalian dan kesalahannya untuk mereka, iya yeah. Aku masya Yaitu untuk kalian, benarnya untuk kalian, kalian yang benar dan mereka yang salah. Yeah. iya aja mas. Terima kasih. dari pembahasan ini bahwasanya, ya, yeah. kalau mak salat sholat di depan imam. Yang imamnya jadi berhadas, dia mengetahui. Maknya mengetahui dari awal soal imamnya berhadas, maka tidak boleh sholat di atau tidak sah sholatnya. Akan tetapi, kalau dia tidak mengetahui, setelah sholat baru, -baru mengetahui, maka ya bahwa sholatnya makmum sah atau tidak. sah. iya, pahami. اجama sekalian, Ya, kita tambahkan satu lagi pembahasan imamatul a'ma. Orang yang buta yang jadi imam. Ya. Boleh tidak orang buta yang jadi imam? Ya, berarti kan lailal bayral ha, di sihhatul jika khilaf diantara antara para fuha akan sahkah keimaman orang yang buta? Iya. Kemudian ayyuma haqqu bil imamati al Asir. Kemudian siapa yang paling berhak untuk menjadi imam yang buta atau yang melihat? Iya. Jadi tidak ada perselisihan sahnya imam yang imam orang yang buta diselisihkan mana yang lebih berhak buta yang imam atau yang tidak berharga. ya bi mereka berkata yang melihat itu jari dari orang yang buta ya sama demikian orang yang lihat lebih sempurna dari orang yang buta dan juga dia lebih jaga ya terhadap hal-hal yang kecuali jika ya Orang yang buta itu lebih utama dari sisi keilmuan dan keroa, semisalnya. Maka, ya, yeah, orang yang buta ini lebih utama dari orang yang tidak buta. Iya, yeah. Maksudnya kalau orang yang buta lebih paham, kemudian lebih bagus bacaannya. Maka dia lebih, lebih utama menjadi imam daripada orang yang... Tidak buta. Kemudian apabila sama-sama. Iya. Sama-sama. Ilmunya. Bacaannya juga sama. Maka lebih diutamakan orang yang melihat. Iya. Sebab. Yang asalnya keimamahan. Orang yang melihat lebih afdol daripada orang yang buta. Ya, dan ini adalah pendapat yang roji, Wallahu'alam. Ya, Arabun pun As asyafi'i, ya. Ya. Maka, bagi mereka, menurut asyafi'ah As tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Ajawah sekalian melakas Ya sekarang kita masuk di ya pembahasan kita tentang masalah orang yang sholat orang yang musafir. Bagaimana ya eh, dia sholatnya di belakang orang yang mukim ataupun sebaliknya orang yang mukim sholat di belakang orang yang musafir. Ya. Eh, Atau sebelumnya di pembahasan yang telah berlalu bersama kita Masih ingat pembahasan sebelumnya? Nah, coba Abu Nyanawbal Apa kemarin pembahasan sebelumnya? Iya yeah. ya terus kemudian di akhir-akhir pembahasan sebelumnya ya ketika imamnya ya mendapati satu rakaat ya atau misalnya imam eh, makmumnya ikut tahiyat sebelum imamnya salah apakah dia menambah Sempurna menjadi empat rakaat atau misalnya sholat Isya, apakah dia cukup dua rakaat atau empat rakaat? dipahami kan eh yeah. Iya. Yang sohi kemarin buatnya bahwasanya gini, Herman tuh jadi sempurnakan sholatnya. Iya. Yeah. kenapa disempurnakan Eh yeah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya di tetap dikosor kembali ke asalnya bahwa dia musafir. Kenapa dia mengkosor? Uh, kita ini Pak, Pak Jimmy. Eh yeah. Kenapa dia mengkosor sholatnya? Dia bangkit, kemudian dia sholat dua rekan. Ya, ada dua pendapat ada yang menyempurnakan. Dia berdiri empat rekan. Ada juga yang mengatakan dia berdiri dia kembali kepada asalnya dia kosor. Ya, yang kuatnya kemarin bahwasanya dia sempurnakan sholatnya. Eh, yeah. ada pun yang mengatakan bahwasanya tidak disempurnakan sholatnya, maksudnya dia tetap mengkosor sholatnya. Ya yeah, dibangun di atas pendapat bahwasanya kalau dia tidak mendapatkan, ya yeah, tidak teranggap mendapatkan jamaah. Artinya dia kurang dari satu rakaat, maka dia tidak teranggap satu mendapati jamaah, maka dia berdiri. Dia mengkosor sholatnya. Iya. Yeah. Maksudnya kalau kurang dari satu rakaat. Maka dianggap tidak ada itu yang dia sholat di situ. Misalnya dia ikut tahiyat Karena dia kurang dari satu rakaat. Maka. Tidak. Sempurna dia tidak menyempurnakan sholat. Dia tetap kembali kepada asalnya atau dia mengkosor. Iya. Yeah bagi yang berdapat bahwasanya mendapati jamaah itu terhitung kalau dia mendapati imamnya sebelum dia salat eh, sebelum imamnya salam. Ya maka dia terhitung mengikuti jamaah. Mendapat jama ah, maka dia sempurna sholatnya. Dipahami maksudnya Ya mungkin, ya mungkin lebih bagusnya kita memahami kapan teranggap itu mendapati jamaah. Ya adzhaba jumhur ahlul ilmi, ilaana salat al-jamaah tudrak bi-idrak juzim min salat imam kublas salamih. Jumhur ahli ilmi berpendapat bahasanya. Solat berjamaah didapati ya, dengan mendapati sebagian dari solatnya imam sebelum imamnya sarang. Jadi, dia dapat imamnya masih, namanya tersahut. Maka, ketika dia ikut di situ, maka dia teranggap mendapati jamaah. Kalau dia musabir, berarti misalnya solat maghrib atau solat isya, maka dia menyempurnakan apa yang luput darinya. Iya, dia sempurnakan dia salat empat rakaat ya sebab dia masih terhitung mendapati jamaah tersebut Iya <susuk> Imam <susuk> Imam jamaah, maka apabila dia makmum mendapati Imam Pada syut akhir kemudian dia ikut maka dia telah mendapati jama'ah. Ya terhitung mendapati jama'ah. Ya di hadis Abi Hurairah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah. Ya. Maka apa yang kalian dapati maka fasallu. Maka sholatlah. Ya maksudnya. Apa yang kalian dapatkan dari sholatnya imam. Maka ikutlah dengannya. Maka berikutnya dia pun teranggap mendapati jama'ah. Iya. Kenapa teranggap mendapati jama'ah? Sebab ya, dia diperintah untuk ya, bergabung dengan imam secara mutlak. Iya. Kan diperintah apa yang kalian dapatkan dari imam maka ikutlah bergabung. Iya. Antai kata tidak mendapati tidak terhitung mendapati rakaat jamaah, ya maka tidak ada faidahnya dia ikut bergabung. Eh, yeah. sementara dia telah luput dari jamaah tersebut. Eh, yeah. tiba, tiba maksudnya diperintah untuk mengikuti ikut sholat bersama imam, menunjukkan bahwasanya dia mendapati jamaah. Anak kata tidak mendapati jamaah maka percuma saja dia disuruh untuk ikut bersama dengan jamaah. Dipahami? Apa kira? Eh, apa tadi maksudnya? Misalnya saya katakan pas imamnya nasahut air, kemudian kita ikut, loh. Ya, Nabi bersabda, "Famal teroptum, fasalu maka apa yang kalian dapatkan maka ikutlah sholat." Ya, terus, ya, begini, andai kata tidak mendapati jamaah maka, ya, apa gunanya diperintah untuk mengikuti jamaah? Ya, insya Allah talar dipahami. Iya Jadi ini Yang kuat bahwasanya Mendapati jamaah Dalam sholat itu Terhitung masih mendapati jamaah Kalau dia Makmunya masih ikut sebagian dari Sholatnya Imam Iya Ya maka tidak disyaratkan Mendapati satu rakaat penuh Iya akan tetapi pahalanya disesuaikan dengan apa yang dia dapatkan dari jamaah tersebut. Ya, maka se seorang yang terlambat misalnya sholat dia mendapati imamnya sedang tahiyat maka ikut dia ikut bersama dengan imam dan tidak perlu lagi lagi dia menunggu dia ya, jamaah yang kedua. Ya selama imamnya belum sarang, yeah. maka berkaitan dengan ini maka demikian juga pada sholatnya orang yang musafir. tadi digambarkan kalau orang yang musafir mendapati imam, ya yeah, orang yang mungkin mendapati, ya yeah, sholat isya misalnya dia dapati imamnya tersahut, maka dia ikut, kemudian dia berdiri Empat rakaat, sebab dia masih terhitung mendapati satu rakaat. Iya. mendapati jamaah, tapi bagi siapa yang berpendapat bahasanya tidak terhitung mendapati jamaah, maka dia berdiri. Sah solatnya orang yang musafir yang sempurna solatnya. Sah, toh, ya, perhatikan. Amma bin nisbah dilal-mukim, khalpa musafir patasih salat al-mukim, wa yulzimu alaiha ayyutimma salatahu bil-ijma'il-mulamah. Iya. Adapun, bagi orang yang mukim, salat di belakang orang yang musafir, maka, salatnya orang yang mukim, sah. Kemudian keharusannya dia menyempurnakan salatnya menurut kesepakatan ulama. Iya. Maksudnya begini, imamnya musafir. Iya. Kemudian yang salat di belakangnya orang mukim, maka sah salatnya. Tapi keharusannya misalnya salat Isya, imamnya dua rakaat. Maka orang yang mukim di belakangnya maka dia menyempurnakan sholatnya. Setelah imamnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iya, dia berdiri menambah berapa berkat dua, nah, itu maksudnya. Wa idah salam al musafir bukim, bil rokaat ini akmal mukim sholatabil ijma'il ulama. Ya maka wabira musyafir salam pada rakaat kedua. Maka orang yang mukim menyempurnakan sholatnya menurut kesepakatan ulama. Ya. Kemudian, yang kedua. kita nawal imamun musyafiru ithmama wa tammah wassohiyu annal mukim kemudian selanjutnya Apabila imam yang musafir dia meniatkan menyempurnakan sholatnya dan dia menyempurnakan sholatnya maka yang sahih bahwasanya orang yang mukim di belakangnya dia juga menyempurnakan sholatnya eh. hal tersebut dikarenakan bahwa sholatnya orang yang musafir sahih apabila dia menyempurnakan Salatnya. Dan ini adalah madhab jamaah dari ahli ilmi. Ini adalah madhab dari sekelompok ahlu ilmi yang ternyata kemudian yang Sahih menurut hanabilah yeah. Eh, ini tadi berkaitan dengan orang yang mukim, sholat di belakangnya orang yang musafir. Kalau orang musafir menyempurnakan sholatnya maka Bisa empat rakaat maka orang yang mukim dia juga ikut empat rakaat dan orang yang sabar kalau dia menyempurnakan sholatnya maka sholatnya sah Iya kemudian wamal ma'imu musafir idahatam imamah imamahu musafir Adapun makmum yang musafir Jika imamnya yang musafir menyempurnakan sholatnya Sekarang orang yang musafir Sholat di belakang orang yang musafir Kemudian orang yang musafir menyempurnakan sholatnya ya. Maka orang yang musafir pun Dia menyempurnakan sholatnya Walaupun dia meniatkan untuk mengkosor, ya, yeah. tiba, tiba maksudnya musafir dengan musafir, kemudian musafirnya menyempurnakan sholatnya. Maka, apa tadi orang yang musafir pun di belakangnya dia menyempurnakan sholatnya. jangan sampai dia karena dia musafir, imamnya empat rakaat, dia dua rakaat tidak, tapi dia sama empat rakaat juga. Yeah. Kenapa demikian Dia sempurnakan sholatnya Sebab makmum itu dituntut Untuk mengikuti imam Dan dia tidak menyelisihi imam Iya yeah. Maka makmum tersebut Meniatkan yeah, Menyempurnakan Sholatnya di saat dia Berdiri ke rakaat yang ketiga Iya yeah. Kenapa? sebab solatnya orang yang musafir ketika dia menyempurnakan sholatnya adalah sahih ya dan ini adalah madhab hanafiyah wa wal ya. ini Terkait dengan orang yang musafir, sholat di belakangnya orang yang musafir. Kemudian musafirnya menyempurnakan sholatnya, jadi empat rakaat, maka dia tetap ikut seperti dengan imamnya. Ya. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya faidah. Ini terkait dengan musafir. Dia ikut kepada orang yang Dia tidak tahu apakah dia mukim atau Musafir Ya kalau orang yang mukim Dia sempurnakan sholatnya Dan sholat isya kan mukim Imamnya mukim maka dia empat rakaat. Kalau musafir mukim. Dia 2 rakaat. Tapi yang musafir ini makmum Tidak mengetahui Ini imamnya mukim atau musafir iya kita paham di maksudnya kali paham apa Oh, bukan itu, bukan imam, bukan imamnya tidak paham, <laughs> imamnya tidak punya urusan dengan itu, <laughs> ya. Yeah. Jadi bukan permasalahan imamnya tidak paham, Kalau imamnya terserah orangnya musa di belakangnya musafir atau tidak terserah. Ya yeah. sampingnya aja Amir apa tadi pembahasannya? Coba coba apa? Ya. Begini permasalahannya. Ya, makmumnya musafir. Ya. Jika engkau masa kemudian engkau tidak mengetahui bahwa imamnya musafir atau mukim, apa yang engkau lakukan? Ini tidak ada hal tawal imam yusalli bin-nasi wala ta'lamu hal hadal imak musafirun ammukim ya ya apabila engkau masuk suatu jamaah dan imamnya yusolli bin nas mengimami manusia sementara engkau tidak mengetahui bahwasanya apakah imamnya ini musafir atau mukim? Ya. Yeah. Yeah, sama saja misalnya anggap sama saja orang yang mukim, yang makmum. Ya. Yeah. Atau orang yang musafir sendiri yang makmum. Dia tidak mengetahui imamnya ini mukim atau musafir. Maka apa yang dia lakukan? Ya. Yeah. ulama maka para ulama berkata di sini masalahnya. Ya, maka engkau membangun di atas sangkaan kuatmu. Ya, yeah. maka engkau mencari sesuai dengan apa yang engkau sangka. Ya, yeah. yaitu sangkaan kuatmu engkau niatkan dengan itu. Ya. Yeah. Misalnya engkau niatkan bahwa misalnya engkau sempurna sholatnya. Atau engkau niatkan bahwa engkau di atas sangkaanmu. Ya, berikan contohnya. Apabila. Masjid yang engkau dapati. Dalam saat engkau safar. Ya, maka. Kebanyakannya yang menjadi imam di situ. atau maksudnya begini apabila masjid yang engkau dapat dijual masjid yang di suatu tempat tempatnya orang mukim ya maka kebanyakan yang menjadi imam di situ adalah orang yang mukim maka engkau meniatkan mukim juga ya yeah. ya yeah, misalnya Nah, kita sabar ke Makassar, dan kita mendapati imam di situ karena di situ, di tempat Makassar, maka yang kebanyakannya yang menjadi imam di situ adalah orang yang di situ. Maka kita niatkan imam, ya. Akan tetapi, jika masjid yang kita dapati di situ, ya, seperti di apa namanya, gurun atau di pertahan jalan yang kampung yang di situ, maksudnya jarak masjid di jalanan, ya yeah. tidak ada tempat di situ bukan perkampungan di situ, tapi ada masjid di situ maka kebanyakan yang menjadi imam di situ adalah orang yang orang yang musafir, ya. Yeah maka engkau niatkan kosor solatnya. kemudian apabila engkau meniatkan kosor kemudian nampak bahwasanya yang menjadi imam di situlah orang yang mukim ya maka engkau menyempurnakan solat di belakangnya ya maka engkau niatkan menyempurnakan di saat berdiri ke rakaat ke tiga ya ya ini kalau dia niatkan kosor dia niatkan kos tapi yang nampak bahwasanya imamnya ada orang yang mukim maka bisa terakad ketika dia niatkan untuk ya sempurnakan sholatnya kemudian akan tetapi jika engkau niatkan sempurna Ya, sebab engkau sangka bahwasanya orang yang imam itu adalah orang yang mukim ya kemudian nampak setelahnya bahwa orang yang mukim tersebut orang yang imam tersebut adalah orang yang musafir sementara engkau telah meniat, meniatkan sempurna ya kemudian imamnya salam dirkat yang kedua ya artinya gini, dia telah yang meniatkan sempurna ya, karena dia sangka bahwa yang mengimam di situ adalah orang yang mukim tapi nampak setelah itu ternyata orang yang menjadi imam itu adalah orang yang musabin ya. maka ini adalah perkara yang ada muskil ya. ada muskil di dalamnya terjadi khilaf padanya Wasshi annaka atimussalah, lianna kau itu Imam, Imam yang sohi bahwasanya engkau menyempurnakan salat sebab engkau telah meniatkan sempurna, ya maka niat ya bisa menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan, ya pastinya. Engkau kan sudah meniatkan sempurna empat rakaat, ya maka tidak boleh engkau mengkosor, tapi harus tetap sempurna. wa ya. wajibmu musafir sholat hus ya dan orang yang musafir menyempurnakan sholatnya sah, dan ini adalah pendapat yang sahih. Iya Aja mas skala ini agak berat toh ya saya ulangi orang yang musafir ya dia tidak tahu apakah orang yang menjadi imam ini sempurna sholatnya atau musafir ya kalau misalnya di tempat yang ya sudah dipahami bahasanya orang yang menjadi imam di situ kebanyakan orang mungkin maka dia niatkan Sempurna, ya. Yeah. Tetapi ya yeah, jika di tempat tersebut, ya, yeah, masa tidak bisa dipastikan, sulit memastikannya apakah, ya, yeah, tempat tersebut, ya, yeah, orang yang imam itu mukim atau Musafir ya, yeah, seperti misalnya tadi sholatnya di perjalanan, ya. Yeah. Ya tadi ada dua bentuknya di sini. Ya, masalah sholatnya di masjid yang ya jauh dari perkampungan. Ya, tadi yang kebanyakan yang menurut sangkan kuatnya bahwasanya orang yang mengimami di situ adalah orang yang musafir. Ya. Maka di situ apa yang dia niatkan? Dia niatkan mengkosor tapi ketika dia meniatkan yang kemudian nampak setelahnya bahwasanya imamnya ada orang yang mungkin maka apa yang dilakukan? Dia sempurnakan sholatnya Ya dia meniatkan itu disaat di saat berdiri ke rakaat yang ke, apa namanya ketiga dan seterusnya. Iya. Yeah. Akan tetapi jika seorang meniatkan imam, sebab dia menyangka bahwasanya imamnya di situ ada orang yang mukim, ya maka tetapi setelah nampak bahwasanya imamnya musafir, maka apa yang dia lakukan, ya dia tetap menyempurnakan sholatnya sebab dia memang telah meniatkan sempurna. Ya. ya, sebab niat bisa mendapatkan tambahan, adapun mengurangi adalah tidak bisa. Ya, maka yang menjadi kairah di sini bahwa ya solatnya orang yang musafir sempurna, maka sah sholatnya Ya, wahala wasohi, dan ini yang sahih. Ya, jamaah sekalian, umrah kaswaratallah. Sudah selesai waktunya. Ada pertanyaan? Ah. Tapi kan dia meniatkan, dia meniatkan sempurna, karena dia yakini bahwa orang yang diimamnya mukim. Tapi ternyata salahnya bahwasanya imamnya musafir. Ya maka dia sempurnakan, sebab ya dia telah meniatkan sempurna. Ya yang beda kalau dia niatkan eh, kosor kemudian imamnya sempurna, dia tetap harus ikut sempurna. Ya ada lagi sudah selesai sudah habis mungkin saya tambahkan satu permasalahan besok kan hari jumat iya yeah. Masalahnya, apakah mandi Jumat itu untuk hari Jumatnya atau untuk sholat Jumatnya? Eh, Umar. Apakah mandinya karena hari Jumat atau mandinya karena sholat Jumatnya? Mandi Jumat atau mandi Junub? Huh? Apakah soalnya bagusnya Apakah mandi jurupnya ini untuk hari jumatnya Atau untuk sholat Jum'at nah, Apa jawabnya? Sholatnya Iya. Perhatikan al alaihi jumhur ahli ribi An-Naha dal wal-amru bihi Di ajil salatil yang menurut jumhur ahlul ini bahwasanya mandi ini dan perintah untuk mandi adalah untuk salat Jumat. Ya salat yeah. yeah. maka siapa yang tidak menyaksikan salat, tidak hadir salat ya seperti orang yang sakit atau orang yang musafir maka dia tidak diperintah untuk mandi di hari Jumat. Iya. Ya sebab hadisnya yang menyebutkan demikian. Iya. Idza ja'a ahadukumul jum'a falyaqtasil. Jika salah seorang dari kalian datang untuk salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ya bukan terkait dengan Jumatnya, hari Jumat tapi terkait dengan iya, salat Jumatnya. Jika ia datang ke sholat Jumat maka hendaklahnya mandi. Artinya kalau dia tidak datang sholat Jumat, wanita atau musafir atau orang sakit maka tidak masuk dalam perintah ini. Ya, yeah. terus bagaimana misalnya kalau apa namanya bisa nak mandi di malam hari, misalnya sekarang mandi, huh? untuk hari Jumat. kamu nombor bisa Ya, kenapa? tidak bisa tuh yomel jumat, hari jumat harinya bermulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bukan malamnya iya iya Iya kalau di naik mati Jumat. Nah, kan disebutkan di siapa, siapa yang ingin datang ke salat Jumat. Kalau solat, malam gini kan belum mau tuh. Iya. Tapi disebutkan ya bahwasanya bisa boleh saja daripada dia tidak mandi sama sekali, maka boleh dia mandi di malam harinya. Iya. Dan juga di sini tidak masuk kalau dia habis Jumat baru mandi. Iya tuh. Sebab dia bukan mau datang ke sholat Jum'at, tapi Dia mandinya setelah sholat Jum'at, maka ini juga tidak masuk dalam Ya, perintah dalam siap yang ingin datang ke sholat Jum'at, hendaknya dia mandi Ya Atau masyarakat di belakang subhanatara Ya, mungkin bagusnya kalau saya ngisi di malam Jum'at begini Saya khususkan membahas mandi Jum'at Sholat Jum'at Ya, yeah, supaya besoknya bisa tenang ya ada masalah ini mulai kalau ya mungkin ini sempat kami sampaikan di kesempatan ini ya mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua mohon maaf atas segala kekurangan subhanaka allahumma di syukur allahintaustakfiru wa tuhulai wa ahyirudzawani alhamdulillahirobbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh